Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kali ini, saya akan membahas tentang cara mengakses koleksi di repositori UPI tanpa menggunakan VPN, karena seperti kita tahu, setelah masa pandemi ini selesai, UPI menonaktifkan fitur penggunaan VPN atau Virtual Private Network untuk mengakses koleksi repositori maupun. Jurnal ilmiah. Nah, untuk eh, dengan apa namanya dengan nonaktifkannya VPN ini, mahasiswa UPI tidak bisa mengakses um, koleksi UPI dengan cara mendownload. Tapi jangan khawatir karena kita bisa masih bisa mengaksesnya tanpa menggunakan VPN dengan cara membaca di layar atau view on screen. Caranya bagaimana? Nanti kita akan praktekkan sebentar lagi. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Oke, sekarang kita lang langsung saja. Kita masuk ke website repository.ubi terlebih dulu. Kita ketikkan repository.ubi.edu. Kita masuk ke website repository.ubi. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat di sebelah kanan, ini ada... Uh, tombol login untuknya ya, bukan tombol sebenarnya hanya hanya teks dan ada linknya nah ini bukan menu login untuk kita sebagai pemustaka tapi ini untuk pustakawan, artinya ketika kita ingin mencari atau mengakses koleksi repository kita tidak perlu mengklik ini karena ini itu petugas perpustakaan login ini untuk digunakan untuk petugas perpustakaan yang memiliki username dan password sedangkan kita tidak sehingga kita langsung klik tombol search yang ada di sebelah kiri nah setelah kita klik tombol search akan muncul kolom-kolom seperti ini di sini kita bisa menuliskan atau bisa mengetikkan kata kunci di bagian yang mana saja Sesuai dengan yang kita inginkan, semakin banyak kita mengisi di kolom-kolom itu, semakin banyak pula nanti hasil yang mungkin akan muncul. Tapi ketika kita hanya mengisikan di satu bagian saja, kemungkinannya akan muncul hanya lebih sedikit. Nah, Untuk memudahkan, saya hanya menuliskan di satu bagian saja, di sini di bagian title atau judul. Di sini ada pilihan all of ada pilihan any of, artinya kalau kita mengetikkan dua, dua kata di sini, misalkan reflection pandemic, Ketika kita mengetikkan dua kata seperti ini, maka kalau kita menggunakan kata all of, artinya yang akan muncul adalah semua, koleksi repository UPI yang memiliki kata-kata ini di bagian judulnya, yang memiliki kata-kata ini, kedua kata ini, ada kata reflection, ada kata pandemic. Nah Kalau kita memilih any of, maka yang akan muncul adalah semua koleksi repository UPI yang judulnya mengandung kata-kata reflection atau pandemic, jadi tidak dua-duanya. Nah inilah bedanya antara all of dengan any of. Nah, untuk e, memudahkan pencarian, supaya pencariannya hasilnya lebih banyak, kita bisa pilih any of. Karena kalau kita mengetikkan kata lebih dari satu, kemudian kita memilih all of, nanti yang akan dicari hanya e, karya atau koleksi repositori yang memiliki semua kata-kata itu. Sedangkan kalau menggunakan any of, Antara salah satu, salah satu antara kata-kata yang disebutkan atau yang dituliskan dalam keyword, Jadi kita pilih any of di bagian title, kemudian kita klik tombol search atau kita tekan enter, karena nanti akan muncul di nah, display results 1, 2, 14, 0, 14. Hmm. Oke, kita coba buka salah satu koleksi repository ini. Nah, di sini ada di nomor, oke, nah ini nomor 8. Kita coba buka. Nah, di sini judulnya EFLP Service Teachers Refraction and Case Study in Indonesian Instructional Context. Nur in Faidah, 2016, dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa bagian ada bagian awal title ini halaman judul kemudian ada abstrak lalu ada table of content atau daftar isi chapter 1 bab 1 chapter 2 bab 2 dan seterusnya nah kalau kita lihat di sini ada beberapa bagian yang bisa kita apa namanya bisa kita download bisa kita unduh langsung misalkan kita coba buka chapter 1 bab 1 kita klik download yang ini yang ada di bagian ini akan nanti otomatis akan muncul nah, seperti ini nah, kalau muncul seperti ini file ini bisa kita download dengan mengklik di sudut sebelah kanan atas sebentar saya matikan dulu video saya supaya kelihatan sebelah sini ada tombol tanda panah ke bawah. ini untuk mendownload kalau kita klik ini maka otomatis akan mendownload chapter 1 atau bab 1 dari koleksi repository WP yang ini nah sekarang kita coba untuk bab 2 nya kita kembali lagi ke halaman sebelumnya coba apa yang terjadi nah. Ketika kita klik chapter 2, di sini meminta login. Nah, Ini artinya kita tidak punya akses langsung ke bab 2. Kita tidak bisa mendownload, kita tidak bisa menyimpannya di perangkat kita, dan hanya petugas perpustakaan atau hanya pustakawan yang bisa mengakses dengan cara memasukkan username dan password yang sudah miliki. Nah, kita tidak punya akses dan kita juga tidak punya eh, apa namanya? tidak bisa mengajukan buatan username dan password karena ini bukan untuk pemustaka ini untuk pustakawan atau petugas perpustakaan. Nah, sekarang bagaimana cara kita membaca bab 2, bab 3, bab 4 dan seterusnya? Nah, begini caranya. Saya kembali lagi ke halaman sebelumnya, ini masih halaman yang tadi. Kita lihat ada kata-kata baca full text. Kita klik ini untuk membaca full text. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini: "Single Sign On". Universitas Pendidikan Indonesia, kita harus memasukkan akun SSO kita yang biasanya terdiri dari NIM dan password. Akun SSO ini biasanya kita dapatkan ketika kita mendaftar di di awal ketika kita pertama kali mendaftaran ulang. Kalau kita sudah mendapatkan username-nya, silakan masukkan username dan password, lalu klik login. Maka akan muncul halaman seperti ini. Nah, yang sering jadi pertanyaan adalah, setelah muncul halaman ini, tidak muncul kata-kata, tidak muncul tulisan atau teks atau apapun itu, seperti halaman kosong saja. Nah, Bagaimana cara memunculkannya? kita tinggal klik daftar file yang ada di sebelah kiri, kolom sebelah kiri. Kita klik daftar file, maka akan muncul bagian-bagian yang bisa kita baca. Ini semuanya bisa diakses. Sekarang kita coba mengakses chapter 2 yang tadi tidak bisa kita akses. Oke, nah, muncul chapter two review of the literature ini adalah halaman 11 Nah, pertanyaan berikutnya untuk maju ke halaman berikutnya ke halaman 12 bagaimana sedangkan ini untuk tidak ada halaman tidak ada halaman lagi di bawahnya nah, caranya adalah bukan dengan scroll karena halaman ini karena apa namanya view on screen ini hanya membaca atau melihat perhalaman halaman. Caranya adalah dengan mengklik tombol next yang ada di sudut kanan atas, tombol ini. Ini untuk menuju ke halaman berikutnya, sedangkan yang sampingnya lagi prev untuk menuju ke halaman sebelumnya. Atau bisa juga kita ketikkan halamannya kita inginkan. Misalkan di sini kita ketikkan 15, dan kita Tekan tombol enter. kita akan maju ke halaman wow. Ternyata halamannya berbeda Halaman 15-nya di sini halaman 26. Oke. Nah, jadi lebih untuk lebih apa namanya? untuk lebih mudahnya tinggal kita tekan tombol next dan prev. Kita coba di sini sudah muncul di halaman 26. Setelah tekan next. Oke, ini adalah halaman 27. Prev. Nah, ini halaman sebelumnya, halaman 26. Nah, di sini sebenarnya ada bagian-bagian lain yang juga bisa kita akses, dari mulai halaman judul, title, sampai ke appendix, halaman lampiran. Nah, begitulah cara untuk mengakses koleksi repository UI. Baik itu skripsi, tesis, maupun disertasi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, juga bagikan ke teman-teman yang lain, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.